Hai hai hai Meski singa dikenal sebagai penguasa dan satwa terkuat dalam siklus kehidupan di hutan Namun masih ada harimau yang berperan sebagai pemangsa puncak Ya karena harimau juga kerap diidentikan sebagai simbol kekuatan yang kuat dan agung Namun tahukah kalian sob jika harimau sebenarnya takut dengan keberadaan manusia Ya meski dikenal sebagai salah satu predator puncak di rantai makanan namun ternyata, mereka juga tidak selalu bisa mendapatkan mangsa buruan seperti yang kalian kira. Karena para satwa di hutan akan bersembunyi dari hewan yang mungkin memakannya. Di saat inilah, harimau bergantung pada kamuflase alami untuk memburu dan belang harimau menjadi sangat berguna. Para ahli biologi menyebutkan bahwa harimau berburu dengan cara memiliki warna yang mengganggu, sehingga dapat berbaur lebih baik dengan pepohonan dan rerumputan tinggi. Namun ternyata, tidak semua hewan bisa tertipu oleh kamuflase kucing besar ini. Hal tersebut bisa dilihat pada sebuah video viral yang diposting ke Twitter oleh Preven Agusami dari Dinas Kehutanan India. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Dan aktifkan lonceng notifikasinya ya Terlihat seekor harimau berusaha menyerang seekor monyet Tetapi apa yang terjadi selanjutnya sebenarnya sangat lucu Terekam oleh salah satu wisatawan dari kejauhan Seekor harimau terlihat menempel di pohon Seperti halnya monyet Dan menjadikan beberapa dahan di bawahnya sebagai pijakannya. Kucing besar tersebut terlihat bersiap untuk menerkam si monyet. Nah, tapi sayangnya, monyet itu melarikan diri dalam hitungan detik. Tak merasa putus asa, harimau tersebut kemudian merencanakan sebuah langkah selanjutnya dan melompat jatuh ke tanah. Tetapi monyet yang ia incar sebagai mangsa buruan, sudah kabur duluan. Jangan memaksakan kelemahanmu, selalu kenali dan mainkan kelebihanmu kata Proven Agusami dalam caption postingannya. Pada umumnya, harimau tidak akan memangsa sampai ke atas pohon, seperti halnya video tersebut. Entah apa yang dipikirkan harimau, sampai-sampai memanjat pohon hanya untuk memangsa seekor monyet. Mungkin saja, hal tersebut terjadi akibat habisnya mangsa buruan di wilayah tersebut, dan kondisi harimau tersebut juga terlihat sangat kelaparan. Karena kondisi yang sangat terdesak, dengan terpaksa harimau itu mengejar mangsanya hingga ke atas pohon. Nah, ngomong-ngomong soal berburu di atas pohon, harimau memang bukan ahlinya ya. Tapi ternyata, harimau dikenal sebagai salah satu jenis kucing yang memiliki perbedaan dengan jenis kucing lainnya. Ketika kebanyakan kucing takut dengan air, harimau adalah pemangsa yang sangat lihai berenang. Hal ini membuat mangsa buruan harimau